Hai hai hai Cara ular piton menelan mangsanya secara utuh terbilang luar biasa menakjubkan Bahkan ular piton juga mampu menelan mangsa yang bahkan ukurannya 10 kali lipat lebih besar dari dirinya Namun pertanyaannya bagaimana predator tersebut bisa melakukannya? Jika kalian melakukan pencarian di internet Kalian akan menemukan makanan-makanan besar masuk ke dalam mulut kecil ular seperti sapi, buaya, dan harimau Kehebatan ini berkat mulut ular yang sangat luar biasa elastisnya yang memang didesain untuk bisa dipaksa dengan sangat kuat. Seperti sebuah penemuan mengejutkan yang diungkap oleh seorang ahli geosains ketika ia melihat seekor ular piton burma berhasil menelan seekor harimau secara utuh. Ilmuwan dan rekan-rekannya di lab kemudian mengeluarkan harimau mati yang tubuhnya masih utuh di dalam perut ular piton. Nekropsi mengenai ular piton itu dilakukan setelah ada yang mengatakan sesuatu yang besar di dalam perut hewan tersebut. Pada hari ketiga, peneliti mengungkap tubuh harimau tersebut sudah mulai rusak. Lalu di hari keempat, sebagian besar jaringan lunak dan tulang harimau telah dicerna oleh ular piton, hingga menyisakan kulit dan kerangka yang keras untuk masuk ke usus besar dan dicerna lebih lanjut. Di hari keenam, hampir seluruh tubuh harimau telah hancur dan dicerna secara sempurna pada hari ketujuh. Eh tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Menurut para ahli, ular piton memang mampu melahap mangsa yang besarnya sama dengan ukuran tubuh mereka. Setelah memangsa, jantung ular piton umumnya akan meningkat hingga 40% dan cara kerja pankreasnya meningkat persen. Lalu ukuran hatinya menjadi lebih besar dua kali lipat dari ukuran semula. Sangat umum bagi ular piton untuk memakan sesama predator dengan berbagai ukuran. Namun ketika ia melahap mangsa dengan ukuran yang lebih besar, justru piton jadi rentan terhadap serangan karena ia tidak bergerak ketika mencerna mangsa tersebut. Setelah makan, lambung ular piton turun dari 7 menjadi dua hanya dalam waktu 24 jam. Enzim termasuk pepsin mulai melarutkan jaringan lunak dan kerangka mangsanya dalam beberapa jam, sementara bakteri di usus hewan yang dimangsanya juga turut membantu proses pencernaan ular piton. Setelah makan, ular piton bisa pergi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa perlu berburu mangsa lagi. Ngomong-ngomong soal mangsa sang ular, harimau sering dikenal sebagai kucing terbesar yang hidup di alam liar, dan ciri khasnya adalah kulit belang yang berwarna hitam dan oranye kemerahan. Gak hanya itu, ternyata kulit belangnya ini seperti sidik jari pada manusia, dan tidak ada yang sama satu sama lain. Harimau yang masih ada di alam liar terdiri dari 6 subspesies, dan total dari ke-6 jenis ini hanya ada 4.000 ekor di dunia. Dan ada satu subspesies yang termasuk dalam kategori sangat kritis dan terancam punah, yaitu harimau Cina Selatan.